Halo teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel saya Dapur Tika Purwanto. Hari ini saya akan membuat isian dari kacang hijau. Bahan-bahannya kalian bisa cek di bawah deskripsi box. Pertama-tama cuci kacang hijau, lalu kita rendam kurang lebih 4 jam. Setelah 4 jam ini hasilnya. Nah teman-teman, ini saya akan masukkan ke dalam freezer Jadi akan saya bukukan dulu Tujuannya supaya nanti pada saat uh, direbus Jadi kulitnya itu enggak terpisah dari dagingnya Jadi tetap dia menyatu dengan daging, jadi hanya pecah aja Dan saat perebusannya juga tidak makan waktu yang lama, jadi dia cepat empuk Nah ini sudah beku Langsung saja Direbus, tidak perlu disairkan lagi Masukkan air Jadi memang kita nggak pakai air banyak-banyak ya Supaya pas aja ukurannya Gak boleh kebanyakan juga airnya Ini saya rebus dengan api yang besar Sampai mendidih Setelah mendidih Biasanya dia keluar busa seperti ini, jadi busa-busanya ini dibuang aja. Kemudian setelah busa-busanya terbuang semua, ini kita kecilkan apinya. Kita rebus lagi sebentar, kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian ditutup, besarkan api kompor, tunggu sampai... Mendidih sampai busanya naik seperti ini, lalu matikan kompornya dan kita diamkan kurang lebih 30 menit sampai satu jam. Ini setelah 30 menit, ya sayang turun. 30 menit kita diamkan. Ya turun hasilnya seperti ini ya. Ini kalau untuk isian kandas tulis sudah oke. Okay. Cuman ini saya mau buat isian bakpao, Jadi harus dimasak untuk lebih lembut lagi. Ini saya akan kembali masak dengan api kecil. Ini airnya sedikit menyusut. Saya akan tambahkan mili. Saya menambahkan sedikit air. 50 mili. Kemudian ini saya akan masak kembali sampai dia mendidih seperti ini nah. jadi airnya jangan banyak-banyak ya teman-teman sedikit aja asal masih bisa rebus aja jangan sampai kering aja nah ini dia sudah mendidih seperti ini saya akan tutup dan saya akan masak kurang lebih 5 menit dengan api yang sangat kecil karena dia kalau kalau apinya terlalu besar dia akan hangus jadi kalau kita menggunakan api kecil dia akan bagus hasilnya pelan-pelan tapi dia e, akan matang dengan sempurna rata. Setelah 5 menit ini udah oke okay. jadi kulitnya itu kita lihat di sini dia tetap menempel pada dagingnya nah jadi dia nggak lepas ya ini bagus teman-teman jadi saat kita blender penghaluskan nanti juga hasilnya bisa bagus kemudian setelah dia setengah dingin ini langsung saya haluskan saya menggunakan alat kuper seperti ini masukkan minyak, gula, dan sedikit garam kemudian langsung aja kita haluskan tingkat kehalusannya terserah ya teman-teman kalau mau lebih halus lagi ya di blender agak lama aja sampai mencapai tekstur yang diinginkan tapi ini saya blendernya agak sedikit kasar ya jadi tidak terlalu halus kemudian masukkan ke dalam wajan dan tambahkan 50 gram gula merah yang sudah disisir kemudian ini kita aduk-aduk aja seperti ini terus ya jadi jangan e, ditinggal nanti hangus diaduk-aduk aja terus nah sampai dia mencapai tekstur airnya agak menyusut seperti ini ya nah ini langsung saja kita masukkan tepung tapioka kemudian diaduk-aduk lagi jadi ini teman-teman dimasaknya dengan api yang jangan terlalu besar ya jadi sedang tapi agak kecil begitu nah diaduk-aduk aja terus nah di sini teman-teman menentukan tekstur yang kalian inginkan jadi kalau misalnya kalian mau dia agak lembek ya kira-kira aja ya kalau dia udah enggak terlalu lengket gitu ya sudah boleh diangkat tapi kalian misalnya kepingin kadar airnya agak kering ya dimasak lagi sampai mencapai tingkat kekeringan yang kita inginkan nah ini buat saya udah oke okay. saya akan matikan kompornya lalu dinginkan nah ini dia teman-teman hasilnya jadi tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah ini untuk isian bakpao atau roti goreng ini kalau saya sih udah oke ya dengan tingkat kekeringan seperti ini dan hasilnya itu juga eh, bagus ya jadi penyatuan antara daging dan kulit kacang hijaunya ini benar-benar bagus karena saat rebusan itu dia nggak terpisah antara kulit dan dagingnya. Jadi kita saat blendernya juga pencacahannya itu bisa sempurna bagus. Nah ini bisa kita simpan di kulkas untuk sewaktu-waktu kita gunakan. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jika kalian suka jangan lupa like, komen dan share video ini serta subscribe buat teman-teman yang belum subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat video. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa. Bye.